Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada Kembali di Fatih Pihadir Untuk memberikan kabar terbaru dan vitamin bahagia Di malam hari ini Seputar Lesni Kejora Dan Rizky Bilar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 Dan yang sudah mensubscribe, yang sudah setia menonton di channel YouTube Diva TV, pamim doakan untuk kalian semua, mudah-mudahan persabat yang selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan dan apapun yang dilakukan selalu diberikan kelancaran, amin ya robbal alamin. Kita ke kabar pertama ini, vitamin bahagia banget ya untuk warga Konoha. Diunggahan Bambang Suteja yang di kembali oleh akun Leslar Underskursi Ini memposting foto momen dinner sambil meeting Persahabat ya Bunda Lesi terlihat sangat cantik Aduh Masya Allah banget ya Pokoknya bahagia sekali melihat cedukan vitamin manja dari idola kesayangan kita Masya Allah Dinner sambil meeting Persahabat ya doakan yang terbaik juga nih untuk idola kita Semoga selalu lancar Apapun yang dilakukan diberikan Kemudahan kita simak juga, para sahabat, di kalimat komentar banyak sekali. Respon dan tentunya komentar dari para sahabat ya. Ini dari Agung Instagram. Nurjana Sulis mengatakan itu siapa sih? Katanya tuh ya, "Aduh, masya Allah banget!" Pastinya ini bunda Lesti Kejora dong yang selalu tampil cantik yang selalu bikin kita tentunya gemes banget perselabat ya tambah semangat melihat postingan vitamin bahagia dari idola kita dan berikutnya perselabat ada vitamin terbaru yang kita dapatkan dari Kak Sandy, yang tepatnya malam hari ini, Kak Sandy berada di rumah Leslar. Wow, kejutan nih yang kita dapatkan dari idola saingan kita bersama Kak Sandy. Mudah-mudahan, ya ada cidukan vitamin terbaru dan mudah-mudahan ada kejutan kabar baik, kabar bahagia yang kita dapatkan dari Bunda Lesti dan Kak Sandy Purnamasari pastinya.